Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban di halaman 80, 81, 82 pada tema 3 kelas 5 Baik, pertama kita akan bahas di halaman 80 Jawablah pertanyaan di bawah ini Berdasarkan informasi dari bacaan Soal nomor 1 Apakah yang dimaksud dengan perayaan cap go meh? Perayaan Cap Gomeh adalah pesta rakyat untuk mengakhiri perayaan Imlek. Pertanyaan kedua, atraksi apa sajakah yang dapat ditemui di perayaan Cap Gomeh di Bogor? Jawabannya, perayaan Cap Gomeh di Bogor dimeriahkan oleh atraksi penampilan 12 mobil siau. 25 liong, dan 50 barongsai, bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko, logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Pertanyaan ketiga, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Keberagaman adalah bersatunya beragam budaya, etnis, agama, ras, dan antar golongan dalam sebuah festival. Pertanyaan keempat, apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu manfaat keberagaman dalam suatu masyarakat diantaranya kita bisa saling menghormati perbedaan agama suku status sosial serta memupuk rasa persatuan bangsa berikutnya di halaman 81 Apakah kamu berasal dari suku bangsa atau adat istiadat yang sama dengan tarian yang kamu bawakan apa yang kamu rasakan saat berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama dengan daerahmu, maukah kamu mempertunjukkan tarian daerah lain di hadapan kedua orang tuamu? Jelaskan. Baik, kita jawab dari yang titik pertama. Tari Kancet, papatai berasal dari suku Dayak di Kalimantan Timur, sedangkan saya berasal dari suku Jawa yang kedua, saat saya berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama dengan daerahku, saya merasa sangat senang karena bisa mengenal tarian daerah lain. Titik yang ketiga, saya mau mempertunjukkan tari daerah lain di hadapan kedua orang tua sebagai bukti saya telah mempelajari tarian daerah lain berikutnya kita akan bahas di halaman 81 dalam kelompok yang berisikan empat siswa diskusikanlah kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci yang biasanya terdapat dalam iklan ciri-ciri kata kunci dalam iklan 1 kata kunci iklan harus menarik perhatian baik pembaca pendengar atau pemirsa 2 kata kunci tercantum dalam judul iklan 3 kata kunci dapat diungkapkan melalui gambar 4 disebutkan lebih dari satu kali dan berikutnya kita akan bahas di halaman 82. Ayo renungkan. Selama seminggu ini, banyak aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan. Buatlah tabel yang berisi yang terdiri atas dua kolom. Tuliskan hal-hal yang menarik dalam seminggu pada kolom pertama dan hal-hal yang kurang menarik pada kolom kedua. Tuliskan idemu untuk membuat hal-hal yang kurang menarik menjadi lebih menarik. Hal-hal yang menarik satu, Ciri-ciri bahasa iklan elektronik dua, Properti tari tiga, Kata kunci dari paparan iklan elektronik 4. Kata kunci pada iklan layanan masyarakat 5. Keanekaragaman adat istiadat Hal-hal yang kurang menarik 1. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan 2. Aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya 3. Membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar 4. Mengidentifikasikan penyebab gangguan pada organ pencernaan 5. Gerak tari daerah yang menggunakan properti Supaya hal-hal yang kurang menarik menjadi menarik adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran sambil bermain atau game. Kerjasama bersama orang tua Bersama dengan orang tuamu, buatlah ringkasan singkat tentang hal-hal besar yang telah kamu pelajari dalam minggu ini. Gunakan ringkasan tersebut untuk membantumu mengingat kembali hal ya apa yang menarik Yang telah kamu pelajari sebelumnya Saat bersama orang tua Kita merasakan hangatnya keluarga Sebelum adanya pandemi ini Kita disibukkan dengan urusan yang lain Tanpa memikirkan keluarga kita Sedangkan saat ini kita bisa memiliki waktu luang Untuk bersama keluarga Dan menjadi lebih baik Dan dekat daripada sebelumnya yang hubungannya kurang baik. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.